أكبر ولله من ح Alhamdulillah ala ni'matil islam. Allahu Ashhadu an Wa ashhadu Muhammadan 'abduhu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahlan. Pada papan Ibu Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak pernah bosan kita selalu membacakan puja dan syukur ke Allah Subhanahu yang terus senantiasa menjadikan kepada kita Kenakan kenikmatan Yang begitu banyak Sehingga Sudah menjadi keharusan bagi kita Untuk terus Meningkatkan rasa syukur kita Dengan Berupaya terus menjadi Pribadi-pribadi yang soleh dan bertakwa. Salam dan salam semoga terjuruh untuk baginda junjungan kita Suri Tullah kita Nabi dan Rasul kita Baginda Nabi Muhammad S.A.W Juga pada keberkanya para sahabatnya Dan pengikutnya yang setia hingga akhir kiamat kelam Mohon maaf Tadi pas berangkat ada yang ketinggalan Yaitu Tajul karomah atau mahkota kemuliaan Peci Jadi mohon maaf Pada kesempatan malam ini Saya di depan nggak memakai peci Mudah-mudahan tidak mengurangi Hamasah kita Semangat kita untuk Bertolak bulan ilmi Pada kesempatan Bulan lalu Kita sudah membahas Tentang adab-adab Yang berkaitan dengan salam Terakhir, adab yang kesembilan, kalau masih ingat, apa yang kesembilan? Lupa, <laughs> sudah sebulan. Yang kesembilan, saat itu kita bahas adabnya, boleh mengucapkan salam atau menjawab salam dengan isyarat ketika memang ada halangan, ada hudur. Ya misalnya ketika orang kenal ketemunya jauh di sana misalnya sebelah sana tapi kenal kemudian Melambaikan tangan kalau mengucapkan salam juga nggak kedengaran dengan isyarat saja misalnya itu karena ada lain hal -hal. tapi kalau ketemu langsung dekat ya lebih baik mengucapkan salam kemudian kita lanjutkan adab atau etika salam yang ke sepuluh yaitu melatih anak kecil Agar terbiasa mengucapkan salam, Alhamdulillah, kita dilahirkan dari rahim orang tua yang sudah Muslim, dari kecil, dan kita juga yang punya anak-anak, baik anak-anak kandung maupun anak-anak didik, maka kita harus berupaya melatih membiasakan anak-anak kita maupun anak-anak didik kita itu agar terbiasa mengucapkan salam. Dan hukum ini menjadi kesepakatan para ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi beliau mengatakan ittfaqal ulama. U. Para ulama sepakat alastihbabis salami atas dianjurkannya mengucapkan salam kepada anak-anak kecil Di para ulama sepakat kita yang sudah besar, sudah tua itu dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil dalam, dalam rangka apa? untuk mengajarkan kepada mereka walaupun waktu itu kita sudah bahas etikanya yang mudah mengucapkan salam kepada yang tua diantaranya tetapi bukan berarti yang sudah tua gak mau mengucapkan salam kepada yang muda karena merasa sudah tua ada anak kecil gak mau mengucapkan salam padahal ketika kita yang tua mengucapkan salam kepada yang kecil secara langsung dan tidak langsung kita sedang mengajarkan Mendidik agar anak-anak kita ke depan itu terbiasa mengucapkan salam. Apalagi orang tua ya ketemu anaknya. Walaupun masih kecil, kadang belum bisa ngomong, ngomongnya belum jelas. Tapi dilatih ketika ketemu pulang ke rumah, ucapkan salam. Ketemu ucapkan salam untuk melatih mereka sehingga nanti ketika mereka tumbuh dewasa, tumbuh besar berakal, balik dan mereka sudah terbiasa untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain dan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah, jadi Rasulullah yang sudah tua otomatis ya usianya, beliau kan diutusnya saja, diutusnya saja sudah usia 40 tahun artinya Rasulullah sudah usia lanjut belum lagi ketika hijrah ke Madinah, sudah di Mekah dulu sudah 13 tahun. Berarti 53 tahun ke Madinah. Tetapi Rasulullah ketika bertemu anak-anak kecil, Rasulullah biasa mengucapkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dengan Imam Muslim, An anasin, Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra gilmanin melewati beberapa anak muda gilman itu jamak ulama ulamun jamaknya gilman jadi beberapa anak muda anak-anak yang masih remaja fa sallama maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka tidak gengsi tidak merasa sombong Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul Yang usianya sudah jauh melampaui anak-anak muda tersebut Tetapi Rasulullah tidak gengsi, tidak malu Mengucapkan salam kepada mereka Ini pun dalam rangka mendidik mereka Melatih mereka Agar mereka juga nanti ke depannya terbiasa Untuk mengucapkan salam Dan itu ada keuntungan di dalam diri kita ketika kita nggak malu, nggak gengsi untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil Pasti keuntungannya juga akan kembali kepada diri kita Di antaranya keuntungan tersebut Satu, melatih anak kecil mengucapkan salam keuntungan pertama Jadi kalau kita punya anak-anak terlatih, ini kedepannya kita udah nggak repot lagi Karena sudah terbiasa dari kecil ketika ketemu mengucapkan salam yang kedua, melatih agar diri kita memiliki sikap tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Rendah hati tidak sombong, tidak takabur. Tapi punya sikap tawadu. Dan Rasulullah Wasallam bersabda, Man tawadu alillah tofahullah. Barang siapa bertawaduk kepada Allah, karena Allah, barang siapa rendah hati bertawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Orang yang bertawaduk, dengan tawaduknya itu bukan semakin rendah. Karena kadang orang kan karena gengsinya tinggi, kalau dia kemudian Merendahkan diri, rendahkan diri di hadapan orang lain, dia akan merasa kalau saya merendahkan di hadapan orang itu, saya akan semakin rendah. tapi kalau dia merendahkan hati di hadapan orang lain, lillah, karena Allah, justru Allah yang akan mengangkatnya, Allah yang akan mengangkat derajatnya, maka dengan... Kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang masih belia untuk melatih mereka. Kemudian di situ, di sisi lain, kita juga melatih diri kita agar semakin meningkatkan sikap tawaduk yang ada di dalam diri kita. Ini keuntungan kedua. Yang ketiga, di antaranya juga keuntungannya, kita melatih diri kita untuk memiliki sifat lemah lembut, berkasih sayang kepada anak-anak. Kecil. Hadis yang lain kan Leisa mina yarham Tidak termasuk golongan kami kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mau menyayangi orang-orang kecil kami, sogiron, anak-anak kecil kami. Maksudnya tidak mau menyayangi orang yang lebih muda, lebih kecil usianya. Itu tidak termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada yang kecil-kecil itu, kita membiasakan pelatih mereka untuk mengucapkan salam. Selanjutnya yang ke-11, adab salam itu, nah ini juga perlu dibahas, salam terhadap lawan jenis. Lawan jenis yang dimaksud itu, laki-laki ke, perempuan, ikhwan, dan... Akhwat Ada adabnya Ada etikanya Yang perlu kita kaji Karena kadang-kadang Alasannya Ngucapin salam Tapi niatnya untuk Menggoda Ada akhwat lewat Di jalan Kemudian ngucapin Salam Tetapi begitu yang lewat nenek-nenek Ngucapin salam enggak Berubah sikapnya Ini salam terhadap pelawan jenis Artinya ikhwan ke akhwat atau akhwat ke ikhwan Laki-laki ke perempuan Perempuan ke laki-laki dan sebaliknya Bukan berarti Jenisnya beda manusia dengan selain manusia Tetapi sini sama-sama manusia Hanya yang muzakkar sama mu'anas laki-laki dan perempuan. Sebelum ke situ kita perlu mengetahui bahwasanya Islam ini merupakan agama yang sangat memperhatikan tindakan preventif. Dalam istilah usul fikih disebut sedudaroh sedudarohnya. Apa itu? Sesuatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Satu terong, set artinya menghalang-halangi, atau kalau kita dibaca surat Al-Kahfi, ada kata "set" yang artinya "tembok penghalang". Jadi yang menghalang-halangi azharoi itu hal-hal yang terlarang, yang tidak diinginkan. Maka satu daroi adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Ini yang selalu diperhatikan di dalam ajaran Islam dan ini menjadi salah satu. Usul fikih, kaidah usul fikih, sadul ya. Itu menghalang-halangi segala sesuatu yang apabila dilakukan nanti kedepannya akan khawatir terjadinya hal-hal yang negatif. Maka harus sejak awal dicegah, dihalang-halangi. Contohnya apa? Nah, kita baca wala zina. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Yang dikatakan apa, jangan mendekati perbuatan zina. Sebenarnya yang terlarang itu apanya? Perbuatan zinanya. Jadi Al-Qur'an mengatakan dan janganlah kamu mendekati perbuatan Zina, bukan ayatnya nggak berbunyi wala taznu dan janganlah kamu berzina, tetapi janganlah kamu mendekati perbuatan zina, ya artinya apa? Janganlah melakukan hal-hal yang kemudian hal-hal itu kedepannya bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan Zina Jadi perbuatan zina itu terlarang Maka hal-hal yang bisa mengantarkan Untuk melakukan perbuatan zina Itu pun menjadi terlarang Dihalang-halangi Tidak boleh dilakukan Jadi Dihalang-halangi di Padahal yang terlarang Perbuatan zina aslinya Tetapi segala sesuatu Yang bisa mendekatkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina maka itu pun menjadi terlarang jangan didekati bukan berarti menafsirkannya walata probu zina dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina yang gak boleh itu mendekati perbuatan zina kalau zinanya boleh bukan seperti itu tetapi mendekati saja gak boleh apalagi perbuatan zinanya Ya, contoh hal-hal yang mendekatkan seorang pada perbuatan zina, pacaran, ya pacaran, berkolat laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum berdua-duaan di tempat yang sepi tanpa ada mahromnya, tanpa dibarengi mahromnya, maka itu hukumnya. Haram. Tidak boleh Karena bisa mengantarkan seseorang Untuk melakukan perbuatan Zina Dan kata Rasulullah ketika dua orang Berdua-duaan Lawan jenis hewan akhwat laki-laki perempuan Yang ketiganya adalah Syaitan Biasanya Orang yang terbiasa berkolot itu akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, awalnya hanya berpacaran. Kemudian lama-lama semakin gak puas, semakin jauh, semakin jauh, dan semakin jauh. Akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka berpacaran itu hukumnya haram. Bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Misalnya lagi yang nonton nonton tayangan-tayangan yang mengumbar aurat. Bahkan tayangan-tayangan yang cenderung pornografi. Itu bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka hukumnya terlarang. Nonton Artis yang bergoyang-goyang dangdut misalnya ya itu memunculkan syahwat yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan zina maka itu hukumnya terlarang. Maka untuk hal ini yang pertama sudah kita ketahui bahwasanya Islam sangat memperhatikan. Kaidah satu menghalang-halangi kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengatakan seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, yang negatif maka dihalang-halangi. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui juga bahwasanya godaan terbesar yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah godaan yang muncul dari lawan jenis. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Godaan kan banyak ya. Ada godaan harta, godaan jabatan, tahta. Kemudian ada godaan-godaan godaan yang lainnya. Nah, antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah godaan yang muncul dari lawan jenis. Apa hadisnya? Ini hadisnya. An Usama Tabi Zaidi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuman. An Nabi dari Nabi saw. Kolak beliau bersabda, Ma tarok tubag fitnatan. Hia al-darro rijali mina nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku, sepeninggalku. Fitnatan, fitnah atau godaan. Ia agar ruangan rijal yang mana ia lebih membahayakan terhadap kaum laki-laki, minan -laki, daripada wanita. Godaan wanita. muttafaqun pun alai. Ini kalau bagi kaum laki-laki godaan terbesarnya adalah wanita. Kalau bagi kaum wanita, ya godaan terbesarnya adalah laki-laki. makanya kalau tapi kebanyakan yang lebih sering menggoda biasanya kaum laki-laki apa kaum wanita laki-laki ya kata kaum wanita laki-laki kata kaum laki-laki wanita ya sekarang kalau kita saksikan di tayangan-tayangan televisi misalnya yang banyak mengumbar aurat itu laki-laki apa perempuan? Nah, perempuan ya terus iklan sabun banyak laki-laki apa perempuan Hah? perempuan ya perempuan kemudian spg apa spg <guluh> spg spg itu banyak cewek apa cowok cewek kht <guluh> KHTK, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya SPG motor, SPG mobil, belum lagi artis-artis dangdut banyak laki-laki, perempuan. Perempuan, Kemudian sekarang, masya Allah, kalau tayangan dangdut itu sudah gak ada rasa malu wanita-wanita gitu. begitu bebasnya menanggalkan pakaiannya nah ini makanya kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan sepeninggal ke itu godaan, fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita karena godaannya sangat besar karena wanita memang Allah ciptakan itu sangat indah ya sudah fitrahnya wanita itu Allah menciptakannya dengan ya penuh keindahan jadi kalaupun wanita itu nggak menggoda laki-laki kadang laki-laki sudah tergoda apalagi sengaja wanita menggoda laki-laki kalaupun nggak menggoda banyak laki-laki yang sudah tergoda, karena memang Allah menciptakan wanita itu dengan banyak hal-hal yang indah apalagi kalau sengaja menggoda-menggoda, nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah sejak dahulu nah sebelum membahas etikanya ya, salam lawan jenis, ini yang harus kita ketahui dulu nanti yang berkaitan aku tidak meninggalkan sepeninggalku fitnah godaan yang mana ia lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki daripada fitnah kaum wanita mutafakun aleh terus kalau kita berbicara hukumnya sebenarnya hukum asal salam kepada lawan jenis itu boleh hukum asalnya Jadi kalau kita ketemu dengan lawan jenis boleh hukum asalnya itu boleh kecuali jika khawatir akan menimbulkan fitnah akan menimbulkan godaan atau akan menimbulkan kesengajaan untuk menggoda maka hukumnya berubah yang, asli, yang aslinya boleh, itu akan bisa menjadi tidak boleh akan bisa menjadi haram jadi hukum asalnya sebenarnya boleh ya. Kalau kita ketemu dengan lawan jenis Dan disitu aman Gak ada fitnah, gak ada godaan, Gak menggoda dengan gak tergoda Maka disitu hukumnya Boleh-boleh saja Kita mengucapkan salam terhadap lawan jenis Contohnya dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhudid Muslim An-Sahal dari sahal kola berkata kunna nafrahu yaumal jum'ati Kami Pernah Bergembira pada hari jum'at Kultu Aku bertanya Yang meriwayatkan Dan kenapa kam, kam, kam, Kalian berbahagia Kola Dia menjawab Kanat lana ajuzun ila, ilaya, bidoatan. Kami dulu pernah ada seorang, ajus, ajus itu orang yang sudah tua, nenek-nenek. Turisiru, nenek. ilaya, bidoatan yang biasa mengirim kepadaku bidoa. Ya, bidoa itu benda makanan-makanan ataupun barang-barang dagang. Kola Ibnu Maslama Ibnu Maslama mengatakan Nakhlin bil madinati Yaitu Bidoanya berisi Kurma Bil madinati yang ada di Madinah Fada'kudu min usuri Wanita itu mengambilnya Dari Asal-asalnya eh, Mengambilnya dari dahannya. Dahan apa kan namanya kurma itu kan kayak kalau buahnya itu dari dahan apa-apa, dahan daun biasanya, ranting. Ini dari dahan buahnya. fatah rahu fi lalu yang menaruhnya di kuali wa tukar kira habatin min sya'irin lalu mencampurnya dengan beberapa biji dari gandum fa idza salainal jumu'ata maka ketika kami sudah selesai melakukan sholat jum'ah, kami pergi berangkat, alaiha, dan kami mengucapkan salam kepadanya pada wanita itu. Maka wanita itu menghidangkan makanan tadi kepada kami. Maka kami pun berbahagia dari hal itu. Jadi ini ada seorang wanita, Tua majus sudah tua nenek-nenek. Dia terbiasa membuatkan makanan yang dibuat dari kurma dicampur dengan beberapa biji gandum diaduk-aduk. Setelah jadi, kemudian ada beberapa sahabat yang terbiasa setelah selesai melakukan sholat Jumat. Ah, mereka pergi untuk menemui wanita itu dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu, wanita itu nenek-nenek itu menghidangkan makanan yang berupa kurma dan campuran dicampur dengan beberapa biji gandum tadi. Maka kata yang meriwayatkan <SILENCIO> di sini, kami terbiasa bahagia pada hari Jumat. Nah, ini sekarang ada beberapa masjid yang kalau hari Jumat menyediakan <SILENCIO> apa? Jumat berkah. Jumat berkah Jadi hari Jumat Setelah Jumat di beberapa masjid itu Menyediakan makanan Makanan ringan Ataupun ada yang makanan berat Sengaja orang-orang yang Lagi pada kerja Daripada makan di warung adalah lah Dimakannya di masjid Nanti uangnya diinfakkan saja di masjid Nah ada beberapa masjid yang Ini ternyata pernah dilakukan oleh Wanita tua ini Ya terbiasa hari Jumat membuat makanan Kemudian dihidangkan ke beberapa sahabat Tapi yang kita ambil dari hadis ini Artinya orang beberapa orang sahabat tadi mengucapkan salam kepada wanita tersebut Jadi hukum asalnya wah, Apalagi tadi kan nenek-nenek ya Sudah tua kira-kira kalau kita ngucapin salam akan mengundang fitnah enggak Ya, aman ya, aman itu hukum asalnya boleh. Kadang-kadang kita itu membeda-bedakan, terutama anak-anak muda. Ya. Kalau ada akhwat masih muda, semangat ngucapin salam. Tapi begitu bertemu dengan ibu-ibu, apalagi nenek-nenek, sudah tua-tua ketemu, malah nggak ngucapin salam. Nah, ini kadang-kadang ucapan salam yang aslinya bagus, baik, berpahala bisa membuat menjadi dosa dan maksiat karena salah niatnya. Niat. Dan bisa uh, menggoda tadi. Ini hukum asalnya sebenarnya boleh. Kemudian dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, "Maro Nabi." Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah lewat melewati kami. Finiswati dalam rombongan beberapa wanita. Ada beberapa wanita. Pasal lama Alaina, maka beliau mengucapkan salam kepada kami. Ya, jadi Rasulullah pun mengucapkan salam kepada lawan jenis. Ada beberapa wanita yang Rasulullah lewat bertemu mereka. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Hadis di Abu Dawud dan Timmedi, dan dia mengatakan hadis: "Hasan ini hukum asam, boleh." Kemudian hadis yang lain dari gurib bahwasanya Ibnu Abbas dan Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Azhar radhiyallahu anhum arsaluhu ila Aisyah mengutusnya pergi ke Aisyah radhiyallahu anha faqalu maka mereka berkata ikra' alaiha salam bacakan atau kirimkan kepadanya salam minna dari kami jami'an semuanya wasalha dan bertanyalah kepadanya alir ini ba'nta dua rakaat setelah salat asar. Ini yang dibahas bukan dua rakaat setelah asarnya tapi mengucapkan salam dan mengirimkan salam kepada lawan jenis ketika kondisinya aman terhindar dari fitnah maka hukum asalnya boleh hadis muttafaqun ali. Kemudian, Bawasannya Abamurrah, Mawla ummi Hani binti Abi Talib, Mengabarkan kepadanya, Bawasannya dia mendengar ummi Hani binti Abi Talib berkata, Zahabtu ila Rasulillah, Aku pergi ke Rasulullah Alaihi Wasallam Amal Fathih, Pada tahun, Amul Fathih, Fawajabtu hu yang tasiru, Dan aku mendapatkannya sedang mandi, Wa Fatimah ibn, ibnatu hu Dan Fatimah anaknya menutupinya. Jadi Rasul sedang mandi ditutupi oleh Aisyah eh, Fatima. Umuhani berkata: "Assalamu alaikum". Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kapola. Maka Rasulullah berkata man hati siapa ini? Aku menjawab: "Anak Umuhani bintu Abi Tholib. Aku adalah Umuhani binti Abi Thalib. Fakola maka Rasulullah menjawab merhaban mihaniin selamat datang kepada kumbu hani muttafapun alaih ya di Jadi boleh ini mengucapkan salam menyapa lawan jenis hukum asalnya adalah boleh. Dan hadis yang lain Hasan dari Hasan al Basri berkata. Nisa u, kanan nisa u rijal dulu para wanita terbiasa juga mengucapkan salam kepada para laki-laki hadis al-bukhari dalam kitab adabul itu hukum asalnya tapi tadi kalau menimbulkan fitnah itu yang hukum asalnya boleh kemudian bisa menjadi tidak boleh bahkan bisa menjadi haram di antara hal-hal yang menimbulkan fitnah yang menjadikan salam terhadap lawan jenis Tidak diperbolehkan Satu diantaranya Suaranya Jadi kalau ada seorang wanita Kadang suaranya itu sangat merdu Suaranya sangat menggoda Jadi kalau dia mengucapkan Kata-kata tertentu itu laki-laki yang mendengar suaranya juga sudah bergetar hatinya. Hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Maka ketika ada kondisi seperti ini. Wanita tersebut lebih baik gak usah mengucapkan salam kepada lawan jenis. Yang bukan mahrumnya. Karena khawatir menimbulkan fitnah. Kadang-kadang ada akhwat yang sengaja suaranya dilembut-lembutkan ketika berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahromnya. harusnya ketika seorang akhwat berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahromnya itu dengan suara yang tegas, gak usah dilembut lembutkan ya, kadang yang aslinya suaranya sudah lembut masih di lembut-lembutkan, nah ini yang bisa membahayakan, karena bisa menimbulkan fitnah jadi kadang orang itu baru mendengar suaranya saja itu sudah tergoda, belum melihat orangnya, baru mendengar suaranya, itu sudah tergoda langsung mencari-cari baper kan, eh baper apa? <tuh> uh, apa itu, Pengin tahu, penasaran Siapa sih Akhwat ini suaranya Sangat merdu Nah itu bisa menggoda Kayaknya seperti ini, kalau ketemu Ya lebih baik, nggak usah Karena khawatir dengan suaranya bisa Menggoda, menimbulkan fitnah Kemudian yang kedua Di antara yang bisa menimbulkan fitnah itu adalah Kecantikan laki Kalau perempuan, akhwat Kalau laki-laki Ketampanan ketampanan jadi kadang-kadang seorang akhwat yang memang Allah ciptakan parasnya cantik itu yang memang sifatnya menggoda itu. sudah Allah ciptakan fitrahnya itu bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya jadi kadang-kadang ketika dia mengucapkan salam kepada seorang laki-laki kemudian laki-laki itu kegeeran muncul tergoda ya, muncul GR Akhirnya tergoda. Jadi diingat-ingat, terbayang-bayang. Akhirnya sholatnya pun jadi terganggu konsentrasinya. Maka ketika dikhawatirkan terjadi seperti itu, nah, ini bisa menimbulkan hukum yang aslinya boleh menjadi tidak boleh. Nah, kaidah usul fikih Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil mahalim darbul mafasid jadi menghalang-halangi sumber-sumber kerusakan yang bisa menimbulkan kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik manfaat nah, sesuatu hal yang ini bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan maka walaupun hal itu bisa mendatangkan manfaat, mana yang didahulukan? Darul mafasidnya yang menimbulkan kerusakan harus dihalangi. Sekalipun ada manfaatnya, ada maslahatnya, tetapi kalau bisa menimbulkan mafsadat kerusakan-kerusakan, maka yang didahulukan haruslah yang bisa menimbulkan mafsadat ini dihalang-halangi. Harus dihalang-halangi yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan sekalipun ada manfaatnya. Nah, makanya kalau Homer di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi apa? Dosanya itu lebih besar. Jadi kerusakannya rusak itu lebih besar daripada manfaat manfaatnya, sekalipun ada manfaatnya, manfaatnya, misalnya alkohol, alkohol kan memabukkan kalau dikonsumsi, tapi ada manfaatnya nggak ada dalam pengobatan medis, ya, untuk e, melangsungkan operasi itu biasanya harus dibius dan membiusnya itu dengan disuntikan alkohol, dan ada manfaatnya. Tetapi hukum asalnya haram, kenapa? Karena mafsadatnya, dosa-dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tapi dalam kondisi tertentu, karena untuk pengobatan jadi dibolehkan, digunakan. Kondisi darurat. Imam Malik dan Imam Ahmad, ketika ditanya tentang salam kepada lawan jenis yang bukan mahram, mereka menjawab, nah ini para imam imam mujtahidin mereka sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum termasuk salam dengan lawan jenis ketika ditanya tentang salam kepada lawan jenis yang bukan makrom mereka menjawab boleh kalau usianya sudah lanjut Ya boleh kalau usianya sudah lanjut Ini demi tadi menghalang-halangi Hal-hal yang bisa menimbulkan Banyak kerusakan Hanya mereka berhati-hati Ya boleh Kalau usianya sudah lanjut Aman dari fitnah, aman dari Iya, Anak muda Ucapkan salam kepada nenek-nenek gitu. Kalau akhwat Masih muda mengucapkan salam Kepada kakek-kakek ya. Insya Allah aman Boleh ini bagi Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi sekali lagi hukum asalnya boleh. Kalau memang aman, nggak ada fitnah, nggak ada godaan, maka boleh. Ikhwan, ucapin salam kepada akhwat atau sebaliknya kalau memang dirasa aman, nggak ada fitnah. Imam Nawawi dalam Al Azkar menukil dari ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahkan Seandainya khawatir terjadi fitnah Boleh tidak menjawab salam Ketika ada yang memberi salam kepadanya Bahkan seandainya khawatir akan terjadi fitnah Boleh tidak menjawab salam Ketika ada yang mengucapkan salam kepadanya Tadi misalnya ada seorang wanita suaranya sangat merdu Sangat lembut, halus yang sangat menggoda. Kemudian ada laki-laki lawan jenis yang bukan mahramnya mengucapkan salam kepadanya. Nah wanita itu khawatir nanti kalau saya mengucapkan jawab salamnya isi laki-laki itu kemudian tergoda dengan suaranya maka boleh tidak menjawab salam atau jawabnya cukup di dalam hati, nggak usah dengan suara. Kalau memang yang menimbulkan fitnahnya suara. Atau kalau yang menimbulkan fitnahnya, ya tadi wajahnya misalnya, ya bisa saja. Nggak usah dijawab. Nah ini selesai pembahasan tentang adab atau etika salam. Ada berapa? Masih ingat? Banyak ya? Ada 11 kurang lebih tentang adab-adab atau etika dalam mengucapkan dan menjawab salam. Berapa menit lagi isanya? Ya barangkali sebelum ditutup ada yang mau disampaikan. Yang sudah selesai pembahasan tentang salam, Allah pertemuan berikutnya. Hadisnya masih ingat? Hadisnya ingat Muslim? Yang kedua apa? Hakul Muslimi al muslimi Yang pertama, Ida laqitahu Ketika kamu bertemu dengannya Maka ucapkanlah salam Kepadanya, yang kedua Masih ingat? Yang insya Allah akan kita bahas ke depan Ketika dia mengundangmu Maka Penuhilah undangan nah, Memenuhi undangan Yang insya Allah akan kita bahas Kedepannya, nah, sebelum memasuki pembahasan itu barangkali ada yang mau dipertanyakan silakan atau mau disampaikan terkait salam ada enggak ada <gallal> kalau enggak ada kita cukupkan dulu ya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang alhamdulillahirabbil alamin Mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. <tik>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 Suci Bendera di Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi tinggi. Darilah hari lawa. Jiwa hati tidakkah hati kita sakit ketika kalimat taufiq dibakar? Kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat